Harga Tandan Buah Segar TBS Kelapa Sawit di tingkat petani Sumatera Utara, Sumut, terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Mengacu pada data Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, APKASINDO, harga rata-rata sawit di Sumut saat ini berkisar Rp1.700 hingga Rp2.020 per kilogram. Harga TBS tertinggi tercatat berada di Kabupaten Padang Lawas, sedangkan yang terendah di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Pakpak Barat. Harga sudah mulai naik, karena pemerintah secara detail terus mengamati perkembangan pergerakan harga CPO, ujar Ketua Apkasindo Sumut Gus Dalhari Harahap kepada bisnis, Selasa, 16 Agustus 2022. Dalhari juga mengingatkan kalangan pengusaha kelapa sawit agar tidak mempermainkan harga. Bahkan, dia memastikan pengawasan ketat akan terus dilakukan oleh Apkasindo. Diharapkan jangan ada lagi pengusaha yang mempermainkan harga TBS di tingkat petani karena akan diawasi dan akan dinaikkan kerana hukum, katanya. Sementara itu, Dinas Perkebunan Pemprov Sumut sebelumnya menetapkan harga TBS Kelapa Sawit dari pohon berusia Oktober 20 tahun milik pekebun Mitra senilai Rp2.366,26 per kilogram. Harga itu meningkat 15788 per program dari harga pekan lalu senilai Rp2.208,39 per kilogram. Ketetapan harga tersebut berlaku untuk periode Rabu, 10 Agustus 2022, hingga Selasa, 16 Agustus 2022. Sekian harga sawit untuk tanggal 17 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.